Tanpa berpikir panjang, langsung dia bergegas turun dengan rasa yang takut Lalu, salah seorang tukang beca menghampiri dan bertanya Bak, kenapa para penumpang yang ada di bis semuanya berpakaian putih dan berambut panjang dengan wajah yang pucat? Di saat itu, dia dengan sangat ketakutan Uh, diam sesaat, melihat-melihat gitu, apa yang akan terjadi jumpa lagi dengan Arman dan hari ini saya akan menceritakan pengalaman mistis dari seorang mahasiswi sebuah perguruan tinggi tanpa basa-basi yuk kita ikuti ceritanya beberapa orang pernah mengalami kejadian mistis ketika akan menaiki bis yang akan mengantarkannya ke tempat tujuan dari sinilah cerita mistis ini dimulai ada seorang wanita cantik mengalami pengalaman mistis tersebut jadi ketika hendak pulang setelah repressing seharian untuk menenangkan pikirannya karena besok ia akan mengikuti ujian skripsi di pagi harinya lalu ia memutuskan untuk jalan-jalan bersama dua orang temannya, jadi dia tuh udah belajar dengan keras dan menghafal apa yang kira-kira besok akan ditanyakan dosen pembimbing dan para pengujinya. Jadi, dia itu pusing dan dia butuh rekreasi sesaat. Tanpa terasa, waktu hampir menunjukkan jam 9 malam. Setelah dia itu pergi jalan-jalan ke mall, kemana dia lupa waktu. Hingga pukul jam 9 malam, dia hampir lupa bahwa besok dia akan mengikuti ujian skripsi. Dengan paniknya, ia mohon izin pulang duluan kepada kedua orang temannya, karena ia besok akan ujian skripsi hingga ia harus bangun di pagi hari. Khawatir kesiangan, saat dia terbangun besok, dan semuanya akan menjadi ambiar karena dia, karena dia tuh sudah menghafal dan mempersiapkan diri ya kira-kira apa yang besok ditanyakan oleh para pengujinya akhirnya kedua temannya memakluminya dan mempersilahkan dia untuk pulang terlebih dahulu Rama menunggu wanita tersebut berdiri di halte bis yang akan mengantarkannya pulang setelah was-was bis yang dia tunggu ternyata belum datang, akhirnya tepat jam 9 malam bis yang dimaksud akhirnya datang juga. Dia pun menyetop bus tersebut, yaitu bus yang berwarna putih yang akan mengantarkannya pulang ke tempat asalnya. Tanpa berpikir panjang, karena saking Panik dan ingin cepat pulang ke rumah, dia langsung masuk ke dalam bus tersebut. Wah, ternyata bus tersebut penuh sesak dengan para penumpangnya. Tapi ah, nanggunglah dia pikir. Tapi yang anehnya di sini, mereka para penumpangnya semuanya berbusana dan berpakaian serba putih yang menutupi muka sampai dengan kakinya. Dan dia tidak berpikir yang aneh-aneh, yang hanya di otaknya adalah cepat sampai pulang ke rumah, tidur, dan besok harinya akan mengikuti ujian skripsi. Keanehan mulai terjadi ketika kondektur itu ingin meminta ongkos kepadanya. Kondektur itu seperti enggan menatap wajah wanita cantik tersebut. Namanya juga hantu. Kalau buaya sih, ya gitulah. Dan dia merasa bis tersebut hanya berputar-putar mengit mengitari rimbunnya pepohonan besar seperti sebuah hutan. Wanita tersebut sempat menanyakan kepada kondektur, yaitu dengan pertanyaan seperti ini. Pak, sekarang sudah sampai di mana? Kok belum sampai-sampai Leta tadi Wanita tersebut khawatir bahwa mobil yang ditumpangi mungkin salah, tapi setelah dia lihat-lihat lagi, ternyata memang benar dan memang sesuai tujuan tempat kediamannya. Tapi anehnya, kondektur tersebut hanya diam dan tidak menghiraukan pertanyaan wanita tersebut. Setelah dia selidiki dan dia lihat para penumpangnya santai-santai saja, malah sepertinya para penumpang yang penuh sesak tersebut, menikmati pemandangan hutan belantara yang menurut wanita tersebut cukup menyeramkan. Dalam keadaan bingung dan kalut, dicobanya, untuk melihat HP yang ada di dalam tas, lalu dibukanya tas, diambillah HP-nya untuk mengetahui sekarang sudah jam berapa karena lama dia pikir itu dia tidak sampai-sampai apakah ini salah jalannya? ya tapi begitu dia nyalakan HP-nya, ternyata HP-nya mati dan dia memang lupa mencas atau mengisi ulang baterai HP tersebut Beberapa kali dia nyalakan lagi HP-nya, tapi memang HP-nya sudah, sepertinya sudah habis batu baterainya. Ya, akhirnya dia dengan sangat ketakutan, uh, diam sesaat, gitu, melihat-melihat apa yang akan terjadi. Sempat berpikir dia itu hendak turun. Ah, kalau begini, dia bilang, gue turun aja ah. Karena melihat di sekelilingnya itu hanya hutan belantara, kanan kiri itu hutan semua. Dia itu takut karena biasanya di hutan belantara itu banyak macan, dan ada beberapa yang mungkin binatang-binatang liar, binatang-binatang puas yang akan menerkamnya, sehingga wanita tersebut mengurungkan niatnya untuk turun saat dia sedang berpikir tentang semua hal yang terjadi di bis tersebut tanpa dia sadari ternyata dia sudah tertidur lelap dan tertidur sangat lelap dan sangat lelap sekali tanpa sadar sedikit pun bahwa dia akhirnya terbangun dia kaget, wah kok saya tidur lama sekali gitu sudah sampai ya. lah melihat sekelilingnya masih seperti biasa-biasa saja, dengan penumpang-penumpang yang tampak ekspresi sedikit pun dengan wajah yang pucat. Namun, akhirnya tiba-tiba bis tersebut sampailah di tempat tujuan, yaitu tempat tujuan yang biasa menuju ke rumahnya tanpa berpikir panjang.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 apa yang dikatakan oleh pengemudi becak tersebut kemudian wanita itu terduduk lemas di bawah pohon menuju gang rumahnya setelah dirasa pulih kembali badannya mulailah dia tenang dan mulai bertenaga lalu yang mengambil HP untuk menghidupkan HP-nya mudah-mudahan HP-nya hidup hanya itu pikirannya setelah dihidupkan HP-nya ternyata hidup dan dia sangat bersyukur tetapi HP-nya itu hanya tinggal 2% ia bersyukur HP-nya hidup kembali walau hanya persen baterai yang tersisa tapi alangkah kagetnya Wanita itu setelah melihat jam di HP-nya ternyata waktu menunjukkan jam 9 lewat 10 menit. Langsung saja wanita tersebut lemas dan duduk kembali di bawah pohon dekat gang rumahnya itu untuk menenangkan diri kembali. Setelah dia ingin menelepon keponakannya untuk menjemputnya di gang tersebut ternyata handphonenya tinggal satu persen. Akhirnya, dia memanggilkan becak yang menghampiri di awal ia turun dari bis tersebut untuk mengantarkan ke rumahnya. Ya, memang kalau rezeki ya nggak kemana. Awalnya mau menelpon keponakannya, tapi ya, akhirnya naik becak itu juga. Berarti, dia hanya memakan waktu 10 menit untuk sampai ke rumahnya. Padahal yang semestinya bisa memakan waktu satu setengah jam lebih. Wanita itu sangat takut dan akan pengalaman mistisnya sekaligus berterima kasih dengan bis tersebut yang sudah mengantarkan hanya dengan waktu 10 menit. Sampailah ia di rumah. Sehingga ia cepat-cepat tertidur dan karena esok harinya akan mengikuti ujian skripsi besok paginya dia akhirnya dapat menyelesaikan ujian skripsinya dengan hasil cum laude setelah ditambah dengan ujian semester alias dengan skor amat memuaskan inilah sepenggal kisah mistis yang bisa saja terjadi pada kehidupan kita dengan waktu dan tempat yang berbeda. Arman, pamit dulu dan akan melanjutkan dengan kisah-kisah mistis selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.